ULAT Baik, kali ini kita akan membahas tentang ulat Let's go Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang ulat Kebanyakan ulat memiliki tubuh silindris yang terdiri dari banyak segmen Dengan tiga pasang kaki sejati di dada dan beberapa pasang kaki pendek berdaging di perut Kepala memiliki enam mata kecil di setiap sisi yang berfungsi dalam pendeteksian cahaya, tetapi tidak dalam pembentukan gambar. Mereka juga memiliki antena, lo teman-teman, yang tersegmentasi, pendek dan rahang yang kuat. Banyak ulat dalam ordo Lepidoptera disebut cacing seperti ulat ukur, ulat sutra, dan ulat geraya. Ulat dikenal karena seleranya yang rakus Mereka umumnya memakan daun dari berbagai jenis tumbuhan Meskipun beberapa spesies memakan serangga atau hewan kecil lainnya Spesies pemakan daun dapat menyebabkan kerusakan luas pada pohon buah-buahan Tanaman pangan, tanaman hias, pohon kayu keras, dan semak belukar Sebagai contoh ulat nengat atau ulat kubis dapat mengonsumsi bahan daun tiga kali lipat dari berat badannya setiap hari keren kan teman raku sekali ya ulat ini selain kerusakan yang disebabkan ulat ini juga dengan memakan daun kubis dan tanaman sejenis kotoran yang mereka hasilkan yang dikenal sebagai fras dapat menodai daun loh teman-teman dan membuat tanaman tidak dapat dijual contoh Ulat pemakan serangga, seperti kupu-kupu yang memangsa kutu daun berbulu dan kupu-kupu alesa Amesis yang memakan nipah serangga dalam ordo homeopera, beberapa ulat memiliki struktur pernapasan bawah air khusus yang memungkinkan mereka bertahan hidup di habitat air. Teman-teman, contohnya larva. Atau beberapa ngengat viralida Dia hidup di air loh teman-teman Terus ada juga nih beberapa ulat memutar kotak sutra Yang menyediakan tempat perlindungan Kotak-kotak ini sering memiliki daun, kerikil, dan bahan lainnya yang dianyam ke dalamnya Sehingga membuat ulat muncul sebagai bagian dari lingkungan alami mereka Penampilan ulat sangat bervariasi loh teman-teman, terutama mengenai warna Yang memainkan peran mendasar dalam kemampuan mereka untuk melindungi diri dari predator Dalam banyak kasus, penampilan ulat dimaksudkan untuk meniru lingkungan sekitarnya Dan berubah saat larva tumbuh, misalnya larva muda Dari banyak kupu-kupu yang berwarna putih dan coklat yang menyerupai kotoran burung pada daun Tetapi saat ulat tumbuh penampilan mereka berubah Sehingga warna mereka akhirnya berfungsi sebagai kamuflase Yang memungkinkan mereka untuk berbaur dengan daun dan batang tanaman Jadi mereka tidak ketahuan oleh musuh-musuh mereka teman-teman Seperti burung dan hewan pemangsa lainnya pada beberapa ulat, pewarnaan terlihat mencolok atau ditambah dengan adanya ciri-ciri seperti bintik mata palsu yang memungkinkan berfungsi untuk menipu atau menakuti pemangsa teman-teman. Strategi pertahanan ini digunakan oleh ulat bulu termasuk palpasan bahan kimia berbau busuk teman-teman. Produksi suara seperti kicauan, pembangkitan sinyal getaran, dan penyerapan bahan kimia beracun ke jaringan pemangsa Ulat dari ngengat merak raksasa mengirimkan kicau peringatan ultrasonik untuk mencegah pemangsa Terus ada juga kicauan tersebut terjadi sesaat sebelum atau bersamaan dengan pelepasan bahan kimia pencegah yang menyengat Itulah bit bertopeng teman-teman menghasilkan sinyal getaran untuk mempertahankan wilayahnya dari penyusup dan spesies yang sama. Ulat ini menghasilkan getaran dengan menggetarkan rahang bawahnya pada permukaan daun dan dengan menggaruk kakinya teman-teman yang ditutupi oleh struktur mirip rambut pada daun. Terus ada juga teman-teman larva dari kupu-kupu raja. Ia mengandalkan sistem pertahanan yang terkait dengan kemampuan unik untuk memakan tanaman. Tumbuhan ini menghasilkan senyawa yang dikenal dengan cardenolides yang biasanya beracun bagi hewan. Larva raja bagaimanapun tidak terpengaruh oleh racun, dan mereka mampu menyerap senyawa dalam jaringan mereka. Karena racun tetap bersama serangga saat mereka dewasa melalui tahap perkembangan selanjutnya. Mereka beracun bagi predator vertebrata, baik sebagai larva maupun sebagai kupu-kupu dewasa. Larva mirip ulat atau eruciform juga terdapat pada kelompok serangga lain, yaitu scorpion scorpionflies dan sawflies. Ini dapat dibedakan karena sebagian besar ulat lepidoptera memiliki proleg pada segmen 3 sampai 6 dan 10 perut, meskipun jumlah ini dapat dikurangi. Larva gergaji memiliki prolek di semua segmen perut. Larva dari spesies ngengat burung hantu tertentu atau cacing potong adalah hama serangga serius pada tembakau dan tanaman lainnya. Beberapa spesies menyerang tanaman seperti jagung loh teman-teman. Rumput, tomat, dan kacang-kacangan di malam hari. Memotong akar dan batang di dekat permukaan tanah spesies lain hidup di bawah tanah dan memakan akar tanaman kemudian ada yang jenisnya cash bearer. setiap larva dari kelompok ngengat yang secara khas berwarna coklat muda dengan kepala gelap dan memakan pohon apel, bir, cherry, dan willow setelah menetas dari telur, larva pertama kali makan sebagai penambang daun saat mereka tumbuh, mereka mengubah gaya hidup dan menjadi pembawa kasus Kasing mereka yang berfungsi sebagai kamuflase dan pelindungan dipasang tegak lurus pada cabang, buah daun, atau ranting. Larva menonjol dari mereka untuk memberi makan. Kasing di mana larva menahan musim dingin, terbuat dari daun, ranting, sutra, dan kotoran. Bentuk kotak yang khas bervariasi dari cerutu hingga pistol. Kebanyakan orang dewasa dalam keluarga ini berwarna coklat pucat atau abu-abu dengan lebar sayap kurang dari 12 mm. Sayap yang sempit dan runcing memiliki pinggiran rambut yang panjang. Nah, kemudian ada jenis nakoda teman-teman. Salah satu dari sekitar 3.500 spesies serangga yang ada di seluruh dunia dan diberi nama karena penerbangannya yang cepat dan melesat. Skipper dianggap sebagai bentuk peralihan antara kupu-kupu dan ngengat. Kepala dan tumbuh dewasa yang kecil dan kekar cenderung menyerupai ngengat. Namun saat istirahat, kebanyakan nakoda memegang sepasang sayap pertama secara vertikal. Seperti yang dilakukan kupu-kupu. Selain itu, nakoda biasanya tidak memiliki struktur penyambung sayap. Seperti kebanyakan ngengat, antena mereka dipukul seperti kupu-kupu tetapi pada sebagian besar tongkat berakhir dengan ujung bengkok yang ramping nah koda umumnya kecil tetapi otot sayap mereka yang kuat memungkinkan mereka mencapai kecepatan hingga 30 km per jam larva memakan tanaman seperti kacang-kacangan dan rerumputan, dan biasanya hidup di dalam daun yang terlipat atau tergantung yang sering dijalin bersama Kepompong terjadi pada kepompong tipis sutra atau sutra dan daun. Banyak pihak berwenang tidak mengklasifikasikan nakoda tertentu dalam famili Hesperidae, tetapi memisahkan mereka ke dalam famili Reagen Nakoda, yang berisi satu spesies Australia, dan famili Nakoda Raksasa Dunia Baru, yang dewasanya memiliki lebar sayap sekitar 9 cm. Larva yang mengandung agave dan yuca dianggap sebagai makanan lezat di Meksiko, di mana mereka digoreng dalam lemak yang dalam kalengan dan dijual sebagai gusano de Magui. Nah, setelah itu habis jadi ulat larva, kemudian jadi deh kupu-kupu. Kupu-kupu salah satu dari banyak spesies serangga milik banyak keluarga. Kupu-kupu bersama dengan ngengat dan nahkoda membentuk ordo serangan lepidoptera kupu-kupu hampir tersebar lo teman-teman di seluruh dunia dalam penyebarannya sayap, tubuh, dan kaki seperti ngengat ditutupi dengan debu sisi yang terlepas saat hewan ditangani tidak seperti ngengat, kupu-kupu aktif di siang hari dan biasanya berwarna cerah atau bermotif mencolok mungkin ciri fisik yang paling khas dari kupu-kupu adalah Antena berujung gak ada, dan biasanya memegang sayap secara vertikal di atas punggung saat istirahat Siklus hidup lebitopteran memiliki 4 tahap, seperti telur, larva atau ulat, pupa atau kepompong, dan dewasa Lurva dan kupu-kupu dewasa kebanyakan memakan tanaman teman-teman Seringkali hanya bagian tertentu dari jenis tanaman tertentu Keluarga kupu-kupu meliputi Pieridae, putih dan belerang, dikenal karena migrasi massal mereka. Burung layang-layang dan parnasian, termasuk blues, coppers, hairstreak dan kupu-kupu bersayap halus. Ditemukan terutama di daerah tropis Amerika, teman-teman. Kupu-kupu ngengat Amerika kadang-kadang dianggap sebagai kelompok saudara dari Papilionidae. Kupu-kupu berkaki sikat kupu-kupu mem... berkaki sikat mewakili keluarga terbesar dari paling beragam dan termasuk kupu-kupu populer seperti kupu-kupu laksamana, raja, zebra, dan wanita lukis. Ulat prosesi. Ciri tahap larva dari keluarga serangga kecil kadang-kadang diklasifikasikan sebagai bagian dari keluarga ngengat yang menonjol ulat berbulu ini hidup dalam jaringan komunal dan berbasis dalam kolom kesumber makanan mereka selama gerakan setiap larva meletakkan benang sutra orang dewasa besar memiliki sayap berwarna kusam dan tidak memiliki belalai betina dari kedua spesies memiliki seberkas rambut perut yang digunakan untuk menutupi masa telur nah mungkin segitu ya teman-teman tentang hewan pemakan buah Contohnya seperti ulat ini Bagaimana teman-teman mengerti? Jangan lupa subscribe dan like ya teman-teman Sampai jumpa Semoga ini menambah wawasan teman-teman